terharu gitu lah kok kayak itu kami yang gitu, kaget ya, masih masih itu, kayaknya yo gimana yo lantaran itu kan nggak bisa mimi harapannya yang itu gitu.